Halo sahabat Kemlu, selamat datang kembali di podcast Kementerian Luar Negeri, Diplomasi Talk, Deep Talk, bersama saya, Luki Saud. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai gender dan diplomasi, yaitu mengenai manfaat kebijakan berbasis gender dalam meningkatkan kinerja diplomasi dan kesejahteraan staf Kemlu. Nah, ini tentunya adalah topik yang sangat menarik yang akan memicu keingintahuan kita semua mengenai isu gender, khususnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan juga di dunia diplomasi. Nah, podcast ini tayang di akun resmi YouTube Kemlu dan juga di akun resmi Instagram Kemlu, dan kami ingin mengajak teman-teman semua, sahabat Kemlu semua, untuk memberikan komentar di bawah ini. Tetapi memberi komentarnya adalah di akun resmi Instagram ya, jangan di Youtube. Dan pastikan teman-teman akun Instagramnya settingannya adalah public dan tidak private. Nah, seperti apa sih suvenir akan dibagikan? Penasaran kan? Nah, seperti ini nih. Wow, banyak isinya nih. Jadi bukan tas doang, ada isinya banyak. Jadi silahkan teman-teman, berilah komentar. Kita berlomba-lomba memberikan komentar di bawah kolom ini. Ingat di Instagram. Kemlu. Sahabat Kemlu, telah hadir bersama kita semua adalah dua narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Duta Besar Siti Nugraha Moludiyah, atau lebih akrab dengan panggilan Ibu Nining. Beliau adalah Staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, sekaligus PLT Staf ahli bidang manajemen. Hadir juga adalah Ibu Bitaria Citradewi, beliau adalah fungsional peranata informasi diplomatik pertama di Pusat Teknologi Informasi dan komunikasi kementerian dan perwakilan, atau Pusti KP Marilah kita sapa mereka semua. Halo, apa kabar? Ibu Dubes ini kabar, Masul. Halo, apa kabar, Mas Lukin? Ibu, baru kita baik. Alhamdulillah, ibu-ibu, uh, mohon izin, saya langsung saja ya, Bu. Ya, Ya. ini saya tuh enggak setuju. Oh, ini baru mulai, udah enggak setuju ada nih Saya tuh enggak setuju dengan kalimat atau ungkapan bahwa uh, peran perempuan itu di berbagai aspek kehidupan itu semakin penting. Kenapa? Karena sebenarnya peran mereka itu sudah penting dari dulu. Jadi bukan semakin penting dari dulu sudah penting. Nah ini kita melihat di dunia profesi eh, di mana bahwa jumlah pegawai perempuan di dunia eh, apa namanya? Dunia lapangan kerja itu termasuk juga di Kementerian Luar Negeri itu terus eh, mengalami peningkatan dari segi jumlah. Nah ini sudah eh, dua tahun. Sejak uh, permenlu mengenai pengaruh taman gender itu sudah uh, ada di Kementerian Luar Negeri bu. Nah ini progresnya sampai saat ini seperti apa ya bu ya? Well uh, kita bicara progres, kita harus lihat dulu apa sih permenlu itu. Uh, permenlu sebetulnya adalah uh, dasar hukum untuk tiga hal. Pertama adalah pengaruh taman gender di uh, Kemenlu itu ada di aku tiga elemen. Pertama yaitu uh, penguatan kelembagaan. Apa itu penguatan kelembagaan nanti kita akan bicara ya. Kemudian yang kedua adalah uh, peningkatan sarana dan prasarana yang responsif gender. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan mengenai gender um, uh, mainstreaming di dalam politik luar negeri. tiga elemen ini yang dicakup dalam Permelo. Progresnya yang terkait dengan uh, apa uh, kelembagaan ya. Sekarang kita sudah punya pokja-pokja di seluruh subker di uh, pusat dan tim PNG perwakilan. Jadi ini kelembagaannya pertama itu. Kedua, kita juga sudah melakukan beberapa kajian kebijakan yang um, utamanya adalah untuk um, menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan atau dibuat itu responsif gender. Jadi tidak diskriminatif terhadap laki-lakimu. Kemudian ini masih terkait dengan penguatan kelembagaan. Misalnya kita juga sekarang sudah punya Um, apa fasilitas kita top um, mem memerencanakan uh, program dan kegiatan yang responsif gender uh, dan juga kita sudah uh, punya uh, fasilitas untuk uh, membantu uh, subker maupun perwakilan untuk menyiapkan program serta pendanaan responsif gender uh, kita juga sekarang sedang memperkuat monetary, mon monitoring dan evaluasi dengan akan di adakannya bimbingan teknis bagi para auditor supaya auditor itu meresponsis uh, gender dan uh, apa, siklus pendanaan respons gender ini akan kita uh, masukkan ke dalam siklus pendanaan kita jadi ini di bidang lembagaan ya karena uh, yang kita lakukan adalah kita membuat mekanisme kan hanya kebijakan kalau kebijakan netiga di paham nah sekarang mumpu pendulian perempuan nih sangat mendorong agar gender gitu ya Uh, walaupun yang di, yang di apa yang di, uh, diberikan manfaat bagi pengerusakan gender ini bukan hanya perempuan ya, tetapi laki-laki. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mas Suki tidak setuju dengan pernyataan itu betul sekali perempuan itu bukan uh, lebih penting sekarang, memang sudah penting, tapi uh, importance-nya itu baru disadari sekarang gitu. Jadi uh, setuju sekali Mas tadi dengan pernyataannya. Jadi tadi campainya di bidang kelembagaan seperti. Di peradaban uh, sarana prasana sendiri di KEMLU kita sudah mempunyai ruang uh, nursery, laktasi, sudah ya, ada uh, ruang yang uh, untuk uh, apa toilet yang beda untuk perempuan dan laki-laki, musnah lagi beda laki-laki perempuan dan KEMLU sudah uh, environmental friendly bagi disable. Ya, ini juga termasuk dalam pengaruh sama gender. Ini kita juga mendukung perwakilan perwakilan untuk juga belat, uh, mempersiapkan sarana dan prasana respons gender. Sekarang di beberapa uh, citizen service um, uh, perwakilan mereka sudah punya sarana yang responsif gender. Itu terkait dengan sarana dan perasaan. Dan yang ketiga elemen ketiga adalah uh, politik luar negeri yang diaruskan gendernya. Jadi uh, politik luar negeri yang lebih uh, responsif gender, dalam pengertian Indonesia harus menjadi champion dalam gender isu di baik di bilateral, regional maupun multilateral. Jadi ini uh, capaiannya sekarang uh, kegiatan di uh, di bidang bilateral sudah banyak, uh, regional sudah banyak. I have the data, I could I could apa kalau ada yang menginginkan nanti bisa kontak saya, nanti bisa I could share with you uh, uh, apa data-datanya dan juga di bidang sarana prasarana. Jadi ini capaiannya sudah uh, sudah kalau saya bilang mungkin sudah banyak ya dalam waktu dan kemarin saya baru dapat uh, kabar yang mengfirakan bahwa sudah masuk 10 besar uh, dar, dari Kementerian Pusat pial uh, TG anggarannya jadi uh, itu saya pikir sudah achievement it's still baby step for us karena masih masuk tahun ketiga baru mau masuk ke tiga, tahun ketiga tetapi kita sudah masuk besar dalam hal penganggaran dan ini baru uh, saprat pusat Uh, baru hanya satu sat yang mengeki anggarannya, Ya perwakilan belum. belum ya. dua ya, mudah mudahan perwakilan sudah juga bertambah yang mengeki dan nanti uh, hopefully uh, kita bisa masuk tiga besar atau kalau tidak yang paling ini tuh uh, so far. wah wow. ini sudah cukup banyak nih berarti apa namanya progresnya capaian capaiannya selama dua tahun terakhir ini ya, bu ya. ini ini saya sangat sangat senang mendengarkannya. lalu kemudian tadi ibu Wah, well, maaf nih Bu. Tadi Ibu berkali-kali um, apa mengatakan um, responsive gender, responsive gender. Ini mungkin bisa share juga kepada teman-teman sama Kemlu itu apakah itu dah, setahu saya adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memang um, bukan menyisihkan ya, apa mengikuti upaya-upaya uh, terkait dengan Pengaruh pengarusutamaan gender itu ya, Bu ya. Okay. Jadi responsive gender itu adalah uh, qualifying words yeah. okay. Jadi, uh, banyak, uh, kebijakan -kebijakan di Oke. Jadi banyak kebijakan-kebijakan di Kem yang masih neutral, genderal gender, Eh, uh, Mungkin yang discriminative gender uh, sudah tidak ada, atau ini masih sedang dikaji kebijakan-kebijakan sekarang, sudah dikaji oleh BSKLN, uh, tetapi neutral gender is not enough. Kita mau semuanya itu responsive gender. Seperti misalnya sekarang sedang dikaji um, kebijakan mengenai penempatan di daerah rawan dan berbahaya. Secara kasat mata ya kebijakan ini discriminative terhadap laki-laki. Karena yang dikirim ke perwakilan yang rawat dan berbahaya itu mayoritas laki-laki. Tetapi apakah kebijakan ini sudah dianalisa sudah dilaksanakan analisa gender terhadap kebijakan ini? Nah sekarang BASKL ini sedang menganalisa, uh, apa uh, melakukan analisa gender terhadap kebijakan ini. Nanti kita bisa ketahuan hasilnya apakah kebijakan selama ini sudah responsifinya atau tidak. Sehingga kalau misalnya dulu, nanti akan dibuat kebijakan yang lebih Uh, Responsif gender, artinya uh, tidak mendiskriminasi laki-laki atau sekarang juga sedang dilakukan kajian terkait uh, cuti di luar tamuan negara ini ternyata ketahuan, ini masih initial study ya, kajiannya baru se uh, initial tapi sudah kelihatan bahwa uh, sudah ada diskriminasi uh, apa kebijakan manajemen di luar tamuan negara ini memang ini kebijakan nasional tetapi sudah ada forbannya di KEMDO sudah ada delapan orang perempuan yang mau mandiri karena mereka sudah tidak bisa lagi mengambil cuti di luar tahun negara gitu. Jadi ini juga uh, apa akan bermanfaat bukan hanya bagi perempuan laki-laki karena spouses kan sekarang sudah lima puluh ya perempuan ya. Jadi spausisnya juga bisa laki-laki mungkin spausisnya akan ikut dengan pemat perempuannya atau malah bisa jadi uh, perempuannya spouses spausisnya perempuan punya arit di sini, tapi mereka harus meninggalkan karirnya di sini karena akan dengan dengan laki-laki. Memang sekarang kebijakan penempatan sudah jauh lebih gender responsif karena sekarang sudah boleh laki-laki dan perempuan bisa dua-duanya penempatan dan TPB perjakat sudah responsif gender dengan menempatkan pasangan diplomat berdekatan. Jauh-jauh kan lagi berarti? jauh lagi. Tadi kita baru uh, mengadakan campus Hood. Barusan baru selesai uh, barusan, dan ada beberapa uh, isu yang diidentifikasi yang mungkin bisa lebih mem mem menjadikan kebijakan penempatan di responsif gender misalnya ibu-ibu uh, yang punya anak balita itu punya kesulitan uh, yang uh, yang artinya ia uh, mengalami kesulitan yang uh, lebih dibandingkan yang anak-anaknya sudah besar mungkin kita perlu memberikan perhatian khusus kepada para ibu-ibu yang punya balita atau bahkan ibu-ibu ya ibu, -ibu yang menyusui karena kebutuhannya juga uh, jadi uh, kita terus uh, apa evolving ya uh, Mas ya kita tidak berhenti dengan oke okay, ini capaiannya tapi pasti banyak hal, hal lain yang lebih bisa menjadikan kebijakan seluruh kebijakan di Cambridge Responsive gender artinya yang artinya Responsive okay. dan dan Responsive gender itu bukan hanya uh, terkait women empowerment ya mm -hmm. Tak hanya terkait hal-hal um, yang akan merugikan perempuan, misalnya, tetapi ini juga tadi contohnya apa kebijakan yang dipatani uh, di Masrawan di, di dan Berbayar uh, uh, bisa ma -ma benefitnya baik bagi laki-laki mau -laki. banyak. Loh. misconception bahwa gender mainstreaming atau pengaruh sama gender itu benefiting perempuan saja, tapi ternyata tidak. Karena gender analysis dilakukan banyak hal-hal yang tertahuan ternyata laki-laki yang lebih jadi uh, yang penting tidak ada disk, uh, apa, diskriminatif antara laki-laki dan perempuan ya Bu ya. Kalau yep. harus sendiri adalah upaya untuk menjamin baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan akses, kesempatan, manfaat dan uh, dan hasil dari semua program kegiatan yang sama. Jadi uh, baik laki-laki harus ya kesempatan yang sama, mendapatkan uh, hasil dari, dari yang sama serta akses yang sama bagi apapun. Bagi apapun juga. Ya. Oke. Okay. Tadi Ibu sangat menarik Bu Dubes menyampaikan tadi terkait dengan perwakilan rawan berbahaya itu banyak memang laki-laki yang ditugaskan ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya memang persepsi itu terkait dengan diplomasi tahun apa sudah lama dulu itu memang identik dengan dunia pekerjaan laki-laki ya -laki, Bu ya. Dulu seperti itu, tapi sekarang memang sudah semakin baik juga apa namanya diplomat-diplomat perempuan juga. Tetapi Kemlu ini kan tidak hanya para diplomat kan bu ya? Itu tentunya apa namanya banyak juga pegawai Kemlu yang non diplomat, yang juga adalah perempuan dan kebetulan hadir juga di sini adalah Ibu Bitaria Citradewi. Panggilnya Bu Bita ya bu ya? Iya mas Luki Bita. panggilannya Bita. Bita ya, oke. Bu Bita, kan Bu Bita kan di di apa namanya pusat teknologi informasi dan komunikasi Kementerian dan Perwakilan dan itu sehari harinya tuh apa uh, berkaitan dengan informasi dan teknologi. Nah, biasanya kalau uh, apa namanya? publik itu mendengarkan kata informasi dan teknologi itu identik dengan sebuah dunia yang didominasi oleh laki-laki. Yes. Nah, itu kalau di Kemlu sendiri khususnya di Pusdikapi itu seperti apa ya? Bagaimana kondisinya? Ya, uh, baik maksudki uh Memang sampai saat ini pun banyak juga ya asumsi dari teman-teman di luar Pustik yang masih beranggapan bahwa Pustik KP sendiri itu identik atau didominasi dengan laki-laki. Padahal semakin ke sini jumlah staf perempuan yang berkarir di Pustik P itu semakin banyak. Saat ini saja perlu diketahui bahwa Pustik KP dengan total jumlah pegawai sekitar 316 pegawai itu untuk perbandingan antara staf uh, laki-laki dan staf perempuan itu kurang lebih 75% untuk staf laki-laki dan sekitar 25% untuk staf perempuan uh, ini artinya bahwa uh, selama kurun waktu 10 tahun terakhir uh, ada uh, peringkatan yang cukup signifikan terkait dengan uh, minat uh, perempuan untuk masuk dan berkarir di dunia IT begitu. dan saat ini bahkan uh, banyak sekali juga teman-teman Staf perempuan di Pusti yang mengambil peran yang cukup penting begitu, Mas Luki. Oke, jadi memang mungkin ilmu komputernya Abu Bita jauh lebih canggul daripada saya, ini. Apa? <laughs> terkait apa namanya informasi dari teknologi ini? Nah, ini memang apa namanya sangat, sangat menarik sekali karena apa namanya, um, apa um, cara kita bekerja memang di Kementerian Luar Negeri ini kan uh, harus selalu siap, siaga ya. Baik itu mulai dari yang uh, staff junior sampai yang senior. Ya. Nah, ini uh, mungkin beberapa orang melihat bahwa wah enak banget nih kalau kerja di Kemlu, khususnya kalau buat yang uh, diplomat misalnya. Ada citra ya, wah kerjanya cuma sidang, terus kemudian ada resepsi, terus yang ya hanya hanya apa namanya tuh hal-hal yang bersifat memang uh, ini ya tidak terlalu uh, bahaya ataupun perlu uh, apa, uh, fisik yang, yang kuat. Tetapi kan uh, sebenarnya tidak seperti itu ya, Bu Dubes ya. Uh, banyak juga yang ditugat tadi Ibu sempat menyampaikan ada uh, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam saat bertugas ada enggak Sebenarnya ada tugas atau suatu hal yang mungkin akan lebih efektif jika dikerjakan oleh uh, diplomat perempuan atau mungkin pegawai kimberley yang perempuan, ataukah ini ini benar-benar memang non diskriminatif uh, dan juga kan ada yang namanya uh, sistem merit ya dalam dalam hal kita bekerja ini uh, seperti apa ya budubes? Uh, uh, jadi kita harus uh, hati dulu hmm. apa itu yang uh, uh, tidak diskriminatif itu. Kalau kita kembalikan lagi tadi bahwa pengaruh gender itu harus memberikan manfaat kesempatan dan akses yang sama kepada laki-laki dan tetapi kita juga harus tahu bahwa uh, perempuan dan laki-laki itu mempunyai kebutuhan yang lain. Jadi, uh, uh, apa uh, diskriminatif itu bukan berarti uh, semua itu harus sama. Seperti misalnya uh, banyak yang berpikiran bahwa uh, sistem merit is uh, gender responsive, not necessarily. Uh, misalkan uh, di mustika uh, P misalnya uh, ada ada apa uh, sistem shift uh, ini kita semua sama kok perempuan dan laki tidak kita tidak bedakan tapi harusnya dibedakan apakah misalkan Bubika ini punya anak kecil anak kecil ini mungkin tidak bisa ditinggalkan kalau malam ya kan jadi mungkin untuk sementara Bubita ini tidak Uh, tidak, uh, sebaiknya tidak diberikan shift malam. Jadi gender responsif itu harus juga melihat kebutuhan uh, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ini sudah juga merespon me me me uh, kebijakannya memang harus disesuaikan, ya. Seperti misalnya di perwakilan rawan dan berbahaya di beberapa perwakilan rawan dan berbahaya ternyata diperlukan perempuan. Uh, uh, diplomat perempuan di sana. Kenapa? Karena di uh, misalnya di satu uh, apa perwakilan itu banyak korban TPPO dan korban TPPO itu kebanyakan perempuan. Uh, jadi penanganannya juga lebih baik oleh perempuan gitu. Jadi tadi uh, kita bicara juga mengenai apakah ada hal-hal uh, yang uh, apa yang dilakukan oleh perempuan yang berbeda uh, oleh di dibandingkan oleh diplomat laki-laki dalam penanganan PMI ya yang wanita itu ada beberapa contoh yang memang pendekatan perempuan itu lain, karena kebutuhan perempuan kan lain, jadi kalau di sini penanganannya banyak untuk PMI wanita, ya lebih baik kalau misalkan ditangani oleh PMI, eh, oleh diplomat wanita juga, karena mereka lebih tahu lebih, lebih punya empati, jadi kalau misalkan kalau laki-laki kan nggak tahu, misalkan uh, mungkin tahu juga ya mengenai uh, ada PMS gitu ya uh, mood swing gitu, tetapi kan cara penanganannya juga mungkin lebih baik kalau misalnya sama perempuan. Gitu. Jadi hal ini yang kita coba address uh, di semua lini, di semua uh, kebijakan, program uh, apa uh, maupun kegiatan supaya bisa uh, lebih responsif karena bukan hanya kita uh, mendapatkan tetapi kebutuhan kita juga beda gitu nggak nggak bisa laki-laki dan perempuan itu disamakan gitu jadi um, apa sama seperti misalnya laki-laki yang muslim misalkan harus jumat harus apa harus uh, jumatan gitu ya berarti perempuan karena kita terbiasa ya selama ini menyesuaikan gitu kalau misalkan karena memang sudah sudah demikian sudah sudah berjalan tapi kan kalau kita lihat bahwa ini kebutuhannya berbeda jadi pendekatannya juga benar benar bu setuju uh, apa namanya um, dan banyak sekali uh, ya saya sudah berkarir hari berapa tahun berarti Hampir tujuh tahun bu saya berkarir diambil itu banyak lama ya diplo <laughs> banyak diplomat diplomat diplomat yang sangat tangguh bu. sangat tangguh sekali dan mungkin uh, benar apa yang ibu sampaikan uh, lebih empati saya um, saya sendiri mungkin saya kurang empati bu I am the type of person yang kalau bilang iya ya udah iya kalau enggak enggak gitu Agak sulit bagi saya sebagai diplomat laki-laki untuk, apa istilahnya? Read between the line. Melihat situasi, melihat um, apa suasana, melihat kebutuhan orang ini seperti apa. Nah, itu yang saya lihat juga um, apa namanya teman-teman diplomat perempuan yang memiliki edge di situ. Mereka benar-benar paham, misalnya ada sesuatu, su apa namanya, uh, PMI yang mengalami masalah. Uh, saya tanya, apa masalahnya? Disel, dijelaskanlah ABC. Tetapi kalau yang approach adalah diplomat perempuan, selain abe yang bilang saya efgh dan lainnya itu diungkapkan gitu nah itu itu pengalaman uh, pengalaman saya selama berkarir nah um, tadi juga ibu menyampaikan mengenai apa namanya bagaimana uh, peran laki-laki dan uh, perempuan dalam hal ini uh, cara apa ya uh, image ya atau apa yang dipersepsikan oleh oleh publik mungkin ini saya saya mau um, memberikan contoh yang agak agak ekstrim kali ya um, kalau kita melihat di jalanan misalnya ada mobil mogok, kalau misalnya pemiliknya adalah laki-laki, biasanya orang yang lewat tuh, ah udahlah cowok ini pasti ngerti mesin, udahlah biarin aja. Tapi once yang mau kita adalah pemiliknya perempuan, Wow, pada datang banyak dulu, yang nggak ngerti mobil pun pada datang untuk membantu. Nah ini mungkin saya mau tanya ke Bubita nih, kan e, Bubita tuh sehari-hari itu apa namanya e, berkaitan dengan informasi dan teknologi yang konon identik dengan dunia laki-laki, nah, kalau misalnya ibu pernah enggak, kalau misalnya bisa share bersama kita, mungkin kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, jadi saya membuat apa mobil mogok tadi itu sebagai uh, contoh kasus misalnya ibu kita mengalami suatu permasalahan Nah, um, dalam menghadapi kita semua dalam pekerjaan mengalami kesulitan saya juga ibu Dubes juga semua nah, kalau misalnya dalam hal adalah dalam ibu kita kesulitan-kesulitan apa sih yang selama ini dialami dan apa yang Uh, apa ya yang bisa dimanfaatkan oleh ibu Bita sebagai uh, seorang perempuan dalam menjalankan tugas melihat situasi yang uh, sekarang tuh masih ada image didomasi oleh didominasi oleh uh, pekerjaan laki-laki seperti apa tuh Bu? Uh, gini maksudnya kalau kesulitan itu uh, ada mungkin kalau bagi saya ya ada kesulitan dalam pekerjaan maupun dalam uh, di rumah gitu ya terkait uh, support sistem di rumah. Kalau kesulitan di di kantor sendiri uh, biasanya terkait pekerjaan. Kalau kami uh, staf perempuan yang menangani bidang IT uh, sejauh ini mungkin kalau terkait user biasanya kami uh, kesulitan atau untuk uh, meyakinkan uh, user bagaimana uh, apa namanya awareness terhadap keamanan data, keamanan informasi. Padahal kami juga sudah apa namanya melakukan sosialisasi baik melalui email maupun terkadang berkala melalui anota dinas dan sebagainya namun terkadang masih mengalami kesulitan gitu masih banyak user yang belum aware terhadap hal tersebut selain itu juga kalau misalnya terkait teknis ya terkadang permasalahan teknis itu bisa terjadi kapan saja jadi misalnya juga karena teknis karena bencana atau karena banjir atau kebocoran apa ada problem di masalah Uh, apa namanya uh, kabar sehingga uh, jaringannya putus dan sebagainya kan kami harus menelusuri itu uh, di sejauh mana permasalahan tersebut gitu dan selain itu uh, mungkin waktu mas ya uh, waktu yang mungkin agak uh, kurang berat apa uh, yang kurang beraturan ya karena terkadang kami harus uh, standby stand nih uh, khususnya untuk teman-teman yang menangani masalah teknis jadi terkadang mereka harus standby dua puluh jam begitu tapi memang ada kebijakan untuk kami kami yang staf perempuan, khususnya yang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu uh, Ibu Dubes bahwasanya uh, bagi staf perempuan yang mempunyai balita uh, itu diperkenankan untuk tidak apa tidak ikut shift malam untuk apa namanya ikut shift gitu di di peluh uh, seperti itu. Dan terkait untuk kendala di uh, di rumah ya tentunya pasti bagaimana kita mengatur nih mengatur antara waktu dengan keluarga, dengan anak, dan tentunya dengan uh, pekerjaan di kantor gitu. Bagaimana kita harus uh, apa namanya membuat balance dan uh, bagus nih untuk manajemen waktu kita gitu sehingga semuanya bisa berjalan dengan smooth dan ya dengan lancar. gitu ya, oke. Okay. Jadi memang ada beberapa hal dalam menjalankan tugas. Tadi juga Budubes sudah menyampaikan um, melihat uh, kondisi situasi, uh, melihat kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dan juga melihat uh, jangan sampai uh, apa yang kita lakukan itu merugikan. Uh, jadi apa yang dilakukan oleh laki merugikan perempuan maupun juga sebaliknya. Jadi memang benar-benar uh, kita apa namanya upaya bersama ini untuk menguntungkan kita semua. Berarti ya Bu ya. Uh, nah ini dalam hal kedepannya harus bisa dimanfaatkan oleh laki-laki harus bisa ber bermanfaat. Sorry dimanfaat. Harus bermanfaat untuk laki-laki dan juga harus bermanfaat juga untuk perempuan. Nah ini kan pasti banyak uh, hal yang masih perlu kita lakukan ya Bu ya. Mungkin apa ya PR-PR-nya nih ke depan nih seperti apa? Um, itu uh, dengan kondisi sekarang, dengan PR-PR yang ada itu dan juga dengan target ke depannya, itu seperti apa ya Budubes ya? Oke, okay, uh, bicara PR-nya sebetulnya. Uh saya bisa challenge sedikit ya Boleh Challenge-nya uh, Masih belum uh, merata uh, Pemahaman Pegawai Kemlu Terkait gender mainstream ini Mengenai pengurusan gender ini Tadi saya sampaikan Masih banyak yang punya uh, Misconception Bahwa uh, Pengurusan gender itu Hanya bermanfaat bagi perempuan Bahwa uh, Masih banyak yang berpikiran bahwa Kalau perempuan maju Laki-laki akan terpojokan uh, Ini Ini uh, uh, masih banyak yang belum tahu bahwa gender main uh, pengaruh sama gender itu bukan zero sum game, uh, bukan artinya laki-laki kemudian tersisikan, tetapi ini adalah uh, apa win-win situation. Oke, okay, mungkin uh, apa uh, kita itu hitungan ya, mungkin laki-laki akan -laki menghitung. Oke, okay, sekarang kalau misalkan perempuan ini uh, di tingkat direktur misalnya sekarang itu sudah 30 persen perempuan, nanti kalau lebih maju lagi nanti berarti akan 50 persen. Nah kita berarti lebih sedikit. Gak bisa hitungannya seperti itu karena jumlah perempuan pun sekarang sudah lebih banyak. Sudah 50%. Perbandingan antara laki-laki perempuan itu sudah 58 dan 42%. Jadi sudah hampir 50-50. Jadi kalau misalkan sekarang situasi seperti ini tapi di, apa direktur hanya 30%, belum balance kan gitu. Jadi uh, you see bahwa ini bukan uh, apa uh, zero sum game, bukan kemudian satu kalah menang tapi ini ada win-win solution. Semua menang. Um, itu yang yang challenges yang terbesar mas uh, memang I, uh, art, uh, memang kita tidak bisa juga ber, uh, apa uh, we live not in a vacuum world uh, society kita masih sangat patriarkal masih sangat berpikiran bahwa uh, misalnya main breadwinner itu adalah uh, apa laki-laki uh, uh, gitu ya perempuan sebagai main breadwinner itu sebagai uh, apa uh, yang membawa uh, bread ke rumah lebih banyak itu masih dianggap ini laki-lakinya kemana nih, laki-lakinya is a loser, gitu. Itu karena memang society kita masih sangat patriarkal. Jadi, ini tantangan buat kita pertama adalah tantangannya buat kita semua, bagaimana supaya semua embracing the awareness bahwa pengaruh sama gender ada akan memberikan manfaat bagi itu. Jadi, PR-nya itu. PR yang terbesar itu kita terus melakukan sosialisasi, sosialisasi, sosialisasi, sosialisasi, karena kalau semua sudah berpikiran yang sama, kita berangkatnya sama-sama. Itu yang pertama. PR yang kedua yang terbesar adalah kita harus merubah uh, uh, apa? bisnis proses kita. Kita tidak bisa lagi bisnis as usual karena uh, perempuan sudah 50% di Kemlu. Kalau kita tetap menjalankan hal-hal seperti yang sekarang, nanti bakal bakal banyak lagi korban-korban diplomat perempuan yang keluar dari Kemlu. Jadi ini seperti misalnya kita perlu ada uh, apa uh, dukungan bagi spouses, apakah itu spouses untuk diplomat perempuan bagi suaminya atau spouses bagi diplomat laki-laki bagi istrinya, gitu ya. Uh, saya yakin sekarang kan banyak juga uh, ke, uh, apa diplomat couple, diplomat junior, uh, diplomat muda yang uh, dua-duanya uh, bekerja. Jadi bukan hanya uh, perempuan atau laki-lakinya saja ya, tapi uh, mereka mungkin nanti pada saat penempatan juga pengen bekerja juga. Nah mungkin kita juga nanti ke depannya ini uh, apa, my uh, uh, ideal situation, nanti kita sudah punya unit yang juga memberikan fasilitasi kepada spouses kalau mereka juga tetap mau bekerja di luar gitu. Apakah, uh, I'm talking not about diplomat diplomat couple ya, tapi uh, diplomat yang istrinya juga punya karir Jadi Uh, ini ini PR besarnya gitu ya, tapi PR kecilnya masih banyak. Seperti tadi saya sebutkan, kita masih me, apa, me, me, me, uh, make sure bahwa uh, nanti uh, kita akan mengadakan bimbingan teknis kepada para auditor itu uh, supaya di setiap audit itu mereka mengaudit mengenai pelaksanaan pengurusan manajemen. Kita menerapkan membuat sistem. Jadi siapapun yang akan um, uh, di sana itu sistemnya sudah bergerak sendiri. Jadi uh, tidak perlu lagi nanti ada Nining, ada Ibu Sestika di sini yang ngegubrak-gubrak semua untuk melaksanakan, tetapi sistemnya sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi itu PR uh, besar uh, kita, Mas Luki. Kalau uh, diurut satu-satu detil akan uh, masih banyak sekali, tetapi uh, dengan semua saya saya merasa beruntung karena uh, Uh, semangatnya karena komitmen pimpinan paling tinggi terhadap pengarusutamaan gender jadi ke pimpinan baik di tingkat uh, salon 1, salon 2 maupun teman-teman ini kalau diajak untuk bekerja untuk uh, PUG baik laki-laki perempuan semangat uh, semua tetapi memang belum semua punya pengertian yang sama jadi ini PR besarnya itu dan dan semua itu di the start from ourselves ya karena saya sendiri kadang-kadang tidak responsif gender terhadap diri sendiri, misalkan saya di rumah nih, nggak uh, ada pembantu nih ya, kemudian saya sudah masak, suami saya selalu bilang, udah kamu tadi masak, saya cuci piring. Kalau misalnya suami saya cuci piring, terus saya duduk, saya tuh nggak enak hati, itu karena saya punya Pikiran bahwa pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan perempuan. Jadi saya saya tidak responsif gender terhadap diri saya sendiri. Padahal kan suami saya juga tenang-tenang aja dia cuci piring lihat saya nonton TV juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak enak hati gitu. Nah it start with ourselves dengan dengan seperti itu. Jadi kita juga harus me, apa, di rumah juga starting with our kids gitu ya. Kita ajarkan bahwa tidak ada um, pekerjaan yang hanya untuk perempuan atau hanya untuk laki-laki. Everybody uh, have different ini apa uh, they are given the same uh, opportunities kesempatan untuk bisa menjadi apapun itu yang uh, yang mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri di di unit terkecil di dalam rumah itu mungkin jadi memang mulai dari dari kita sendiri ya bu ya untuk, untuk untuk apa namanya uh, uh, mengesaskan iya jadi mungkin juga nanti kalau misalnya istrinya lagi kerja ya jangan duduk orang ya, ya. bantu oh, pastinya di rumah tuh ada jadwalnya pun gue pelu banyak oh. istrinya anak-anak Okay. Nah percaya bisa, -bisa kontak istri saya oh, ada, ada berapa? Seorang putri, seorang putra um, Jadi kita tuh bagi-bagi tugas juga di rumah Dan oh. memang di rumah juga tidak ada pembantu juga Jadi kita semua berempat melakukan segala hal Jadi benar-benar um, semangat uh, gender equality Insya Allah sudah, sudah diterapkan itu. Nah, ini um, satu hal lagi buat pembita mungkin Tadi ya. ibu sempat bilang mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah ada ya seperti ada daycare terus kemudian tadi musola yang terpisah. Uh, nah ini kan baru dipusat di pusat di ya bu ya. Nanti saya nggak tahu nih, mungkin semoga di perwakilan juga akan diterapkan seperti itu nantinya. Nah kalau dari menurut Bu Bita ini gimana nih Bu? Ini ya? pastinya akan akan meringankan tugas, memudahkan tugas dan yang diharapkan oleh Bu Bita seperti apa? Karena kan Tadi Bu Bita se sempat uh, mention mengenai nanti apa namanya bagaimana harus taking care anak, terus kemudian suami di keluarga nah, kiranya ini sudah diterapkan di perwakilan mengenai fasilitas-fasilitas ini dari Bu Bita apa Bu yang diharapkan dan mungkin apa yang uh, perbuatan apa yang bisa kita coba upayakan Ibu Uh, pas, yang pasti untuk kata pertama sangat setuju sekali, Mas Syahat. Kami untuk uh, staf perempuan yang merupakan ibu bekerja ini sangat uh, apa ya namanya sangat uh, pasti akan sangat terbantukan dengan adanya misalkan fasilitas seperti tadi yang disebutkan ada deker, ada semacam mungkin kalau ruang laktasi mungkin bisa di ruangan kami sendiri gitu. Cuman bagi kami kami yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan ART saat kami berangkat uh, ke perwakilan itu akan sangat sangat apa namanya sangat membantu kami untuk menyeimbangkan antara bagaimana apa namanya? taking care anak dan terkait dengan pekerjaan gitu. Jadi kami dengan adanya apa namanya? ini kami akan apa namanya? merasa aman dan tentunya anak juga akan merasa nyaman karena merasa dekat dengan ibunya gitu, Mas. Dan pastinya juga itu kan apa namanya? bisa dipasang semacam CCTV tuh. Jadi kami sambil kerja bisa pantau tuh anak lagi ngapain gitu-gitu. Iya, Jadi iya. kami tenang. Nah, kalau kami tenang kan kerjaan tuh kan insyaallah lancar gitu, Mas. Jadi seperti sih. Jadi mungkin dilengkapi dengan uh, apa namanya CCTV dan pengamanan yang bagus uh, gitu. Ya, okay. ya. Mas Mas Tuki boleh ya on that uh, note ya? Uh, yang memanfaatkan daycare di Camp ini bukan hanya diplomat perempuan. Oh iya. Ada beberapa diplomat laki-laki juga yang memanfaatkan karena istrinya juga bekerja. Yeah. Ya? Nah ini memang kita uh, mendorong supaya perwakilan-perwakilan juga uh, mempunyai -me -me daycare, ada ruangan untuk daycare. Kalau daycare itu kan bukan hanya ruangan sebetulnya, tapi juga ada yang jaga di situ. Kalau di sini kan nurse-nya ada dua ya tapi kalau misalnya diperwakilan tidak memungkinkan mungkin juga bisa dipertimbangkan adanya e, seperti kan sekarang BPPA itu hanya untuk anak e, SD ya mulai SD. Kalau untuk e, yang di daycare itu belum ada, itu perlu juga diperhatikan karena nggak murah untuk meninggalkan anak e, apa membayar daycare itu. Jadi sekarang itu ya mengeluarkan uang dari dari saku sendiri kan padahal kan sebetulnya apa bedanya dengan anak-anak yang belajar di SD, SMP, SMA, Universitas gitu? Mungkin ini juga satu um, apa kebijakan yang perlu dipertimbangkan uh, untuk bisa diterapkan gitu. Oke, ini kayaknya sudah banyak sekali nih apa namanya insights dan wawasan uh, yang uh, saya juga saya sendiri banyak belajar nih Bu uh, Dubes dan dan Bu Bita apa yang kita sudah uh, apa namanya bahas hari ini mungkin kalau kita teruskan ini pasti tidak tidak akan cukup Mungkin dari Ibu Dubus dan Bu Bita bisa, bisa menyapa sahabat Kemlu Kira ada pesan-pesan yang disampaikan Silakan Bu Dubus dulu deh oh, ya. Terima kasih uh, Mungkin pesan untuk sahabat Kemlu ya uh, Pertama uh, Tadi saya tekankan bahwa kalau mendengar mengenai upaya pengaruh sama gender itu manfaatnya bagi sahabat Kemlu ya bagi uh, itu bukan hanya sahabat Kemlu perempuan tetapi nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh sahabat Kemlu laki-laki mungkin harapannya juga supaya polugri kita lebih Uh, responsif gender gitu ya itu juga sekarang kita upayakan jadi Kemlu juga bisa menjadi champion baik itu di uh, gerakan di dalam uh, di tingkat nasional sendiri maupun polugri kita yang lebih responsif gender jadi uh, apa insyaallah uh, uh, kayak uh, polugri kita akan lebih responsif gender yeah, dan uh, Kemlu juga bisa menjadi uh, apa uh, pendorong bagi pelaksanaan penerapan Uh, pengaruh selama gender di tingkat nasional. Jadi uh, tapi ya mohon uh, sahabat Kemlu uh, sadari bahwa when we are talking about uh, gender mainstreaming it's not only about women tapi juga uh, sahabat Kemlu laki-laki juga akan diuntungkan dari kegiatan ini, dari kebijakan ini. Kenapa demikian? Terima kasih. Terima kasih Bu Dubes. Bu Bita, silakan Bu Bita, uh, ingin menyampaikan kepada para sahabat Kemlu Ya baik. Hai sahabat Kemlu, uh, ingin sedikit menyampaikan uh, mungkin uh, pesan ya. Uh, tetap semangat uh, dan tetap apa namanya? Uh, mengambil peran khususnya ter, uh, apa namanya, apa uh, kita yang sebagai staf perempuan untuk bisa lebih mengambil peran karena dengan adanya uh, PUG ini kan kita sudah diberikan jalan yang lebar, diberikan banyak potensi-potensi uh, untuk bisa kita kembangkan. Maka jangan uh, pernah menyerah apalagi kita untuk di Pustika khususnya kami, eh, apa namanya bisa eh, diberikan kesempatan yang sama untuk terus mengembangkan diri seperti itu? Dan yang terakhir mungkin dalam kesehatan karena eh, kondisi masih belum stabil. Itu saja, Mas. Dari saya terima kasih. Terima kasih, Bu Bita. Ini setelah mendengarkan pesan-pesan pesan dari Bu Dubis dan Bu Bita, saya sendiri semakin semangat ngejadiannya yani, untuk apa namanya e, menjalankan e, misi kita dalam baik misi kami secara, secara umum. Khususnya dalam uh, isu gender ini, jadi terima kasih sekali lagi, Bu Dubes. Bu Dubes, ini Bu Bita, ini banyak sekali insight yang disampaikan. Kita banyak belajar hari ini, saya belajar banyak hari ini, dan tentunya juga sahabat Kemlu. Demikian, sekali lagi terima kasih, Ibu. Terima kasih, terima kasih. Baik sahabat Kemlu, itulah hasil bincang-bincang santai kita mengenai gender dan diplomasi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan quote dari mantan Sekjen PBB, Ban Ki Moon, yaitu: Achieving gender equality requires the engagement of women and men, girls, and boys. It is everyone's responsibility. Saya Luki Saud bersama tim podcast Diplomasi Top Deep Top mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.